Sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi sini Kali ini Pak Diksi akan uh, memberikan sebuah materi Yaitu muatan bahasa Indonesia Yang berjudul menyusun kalimat Dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks Coba anak-anak perhatikan pada buku Bumbena di halaman 8 Yuk kita ikuti dengan seksama pada pertemuan kali ini Pak Diksi akan membacakan sebuah teks Dengan judul Perkembangan Makhluk Hidup Ketika nanti Pak Diksi sudah Membaca atau kalian nanti dapat Mencoba untuk membaca Maka kalian akan uh, Mencoba untuk menemukan Yaitu beberapa Kata Yang akan kalian susun Sebagai atau sebuah Kalimat Yuk kita bersama perkembangan makhluk hidup salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak berkembang biak berarti bertambah banyak ya makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah ya kalau pahami makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda manusia berkembang biak dengan melahirkan Hewan berkembang biak dengan bertelur, atau yang disebut ovipar, melahirkan, atau yang disebut dengan vivipar, dan bertelur kemudian melahirkan, yang disebut dengan ovovivipar, nah, tumbuh, berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar Namun ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran Misalnya biji kacang hijau Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah Dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru Nah sudah mendengarkan kutipan teks yang sudah Pak Disi bacakan sehingga nanti kalian dapat mencari yaitu beberapa kata dari teks yang sudah Pak Disi bacakan tadi ya ke dalam atau berupa sebuah kalimat contoh di sini Pak Disi menemukan kata berkembang biak maka kalimatnya berbunyi Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Ya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, anak-anak uh, pasti kalian sudah memahami kan? Sekarang ayo kalian mencoba untuk menuliskan sebuah kalimat dari kata-kata yang berasal dari teks bacaan tadi. Selamat mencoba.